Halo semuanya, aku Rian, balik lagi channel aku. Seperti biasa ya, tiap hari Kamis waktunya gue buat balik lagi ngebahas video-video penampakan super creepy buat asupan horror kalian. Dan hari ini gue mau ngelanjutin video-video bocil ketempelan dan kita udah sampai ke part 6. So buat kalian yang belum nonton part-part sebelumnya, kalian bisa tonton dulu linknya gue taruh di bawah. Langsung aja kunci kamar kalian, matiin lampu, pakai headset, dan kita langsung mulai aja videonya. <tuh> Video ini udah diupload ke YouTube lebih dari 11 tahun yang lalu, ya sekitar tahun 2010. Tapi videonya sama sekali nggak viral dan yang nonton video ini tuh dikit banget. Tapi belakangan ini videonya tuh tiba-tiba jadi viral lagi karena sebuah postingan di Reddit. Jadi di dalam video itu ada seorang ayah yang lagi ngevideoin anaknya yang lagi joget-joget di depan TV ngedengerin lagu Green Day. Dan banyak warga Reddit yang percaya kalau mereka ngelihat ada sebuah penampakan di video itu so sekarang gue pengen kalian perhatiin video ini bye bye Dance. dan look at lyssa go like this lyssa hey like this lyssa look at hey lyssa go like this we dancing to uh some green day dance go. Yeah. Di tengah-tengah video, kalau kalian perhatiin ke arah belakang bocah ini, di situ kelihatan ada sebuah penampakan sosok anak kecil yang kayak ngeliatin balik ke arah keluarga ini. Sosoknya tuh kayak berdiri gak jauh dari bocah ini, mirip kayak gadis kecil yang pakai baju merah. Dan gak sedikit juga yang bilang di tengah-tengah video tadi, kedengaran ada suara ketawa anak kecil. Padahal di video ini, anak kecil yang ngedengerin lagu Green Day itu nggak lagi ketawa. Dan pas postingan video ini viral, yang punya video langsung notice, doi ngasih penjelasan. Kalau doi sendiri itu juga nggak tahu siapa gadis kecil yang ada di belakang anaknya itu. Next, ada rekaman video baby cam dari seorang anak kecil yang sendirian di kamar, tapi gelagatnya aneh banget. Video ini pertama kali diupload oleh sebuah channel yang biasanya rutin streaming game Minecraft. Tapi tiba-tiba suatu hari Do itu sadar ada yang aneh di rekaman video babycam anaknya. Jadi Do inisiatif buat coba upload video itu ke channel YouTube-nya buat nanya ke viewersnya, kira-kira apa yang terjadi ke anaknya ini. Awalnya bocah itu kebangun jam 3.45 pagi dan tiba-tiba doi itu kayak ngobrol sama sesuatu. Ketawa-ketawa sendiri dan bahkan tepuk tangan. Dan yang lebih anehnya, sambil doi itu tepuk tangan, doi berkali-kali ngomong "dai, dai, dai" atau yang artinya mati, mati, mati. So ini adalah sebuah kata-kata yang sangat galazim buat diomongin sama seorang balita, apalagi doi lagi sendirian di kamar tidurnya. Terakhir, di akhir video, anak itu kelihatan kayak sempat ketakutan dan bahkan doi nutup matanya. Doi juga sempat narik selimutnya sampai nutupin kepalanya. So, apakah semua ini cuma gelagat random dari seorang bocah balita? Atau emang bener? Kalau balita yang tadi itu ngelihat sesuatu. <tik> Banyak yang percaya katanya anak kecil itu memang punya sensitivitas yang lebih tinggi mengenai hal-hal paranormal dibanding orang dewasa. Dan tanda-tanda anak indigo itu udah kelihatan sejak dini. Sama halnya dengan yang dialami oleh seorang tiktokers ini. Beberapa waktu yang lalu ada sebuah video yang viral di tiktok. Video itu diambil oleh seorang ibu yang lagi ada di dalam mobil berdua bareng anaknya. Mereka lagi parkir di depan rumahnya tapi tiba-tiba anak ini bisa ngomong sesuatu yang sangat creepy. Coba deh kalian dengerin percakapan mereka. In the tree. Honey, there's nobody in the tree. Ah, dear. You can see somebody? Yeah. I don't. Are you sure? I don't see anybody, honey. I see a girl. You see a girl? Yeah. Oh, is she is she okay? Yeah. What she doing? How did... I don't think there's a dead girl in the tree, baby. There's nothing in the tree. It's dead. Look, see? I see it. It's dead. What? It's, the tree is dead? No. A girl is dead. Why do you think there's a girl dead? Up here. Up there? But why? I don't get it. stuck in the tree. Like, there's nothing in this tree. Anak kecil itu berkali-kali ngomong kalau di pohon depan rumahnya ada seorang gadis kecil yang udah mati. Dan bahkan katanya do itu bisa ngedengar apa yang diomongin sama gadis kecil itu. Padahal mamanya sama sekali nggak ngelihat apapun. Dan kalian bisa lihat sendiri di video yang tadi itu nggak kerekam ada yang aneh. So, apakah bocah yang tadi itu cuma halu? Atau emang benar kalau bocah yang tadi itu punya tanda-tanda indigo? Serius. Biasanya namanya anak kecil supaya lebih pinter, supaya lebih aktif. Sering diajak ngobrol sama orang tuanya walaupun terkadang mereka tuh masih belum bisa ngomong atau ngomongnya belum lancar. Nah video yang berikutnya ini lagi-lagi video yang jadul. Video ini pertama kali diupload ke YouTube 13 tahun yang lalu. Dan sampai sekarang pun video ini masih nggak banyak yang nonton. Video ini diambil oleh orang tua yang lagi nge-videoin anak balitanya yang belajar ngomong. Mereka lagi makan malam bareng, tapi tiba-tiba anak yang berusia 2 tahun itu ngomong sesuatu yang aneh banget. Yeah. Where's your elbow? <laughs> Look here. That's your elbow. Elbow? This is my elbow. <laughs> Where it <laughs> to go. Go. is it? Look the ghost. that? a Yeah. <laughs> yeah. <laughs> Video yang barusan itu diambil tahun 1990, jadi usia videonya udah 30 tahun lebih. Di tengah-tengah keluarga ini lagi ngobrol, tiba-tiba anak itu fokus noleh ke belakangnya dan nanya ke orang tuanya, Is there a ghost? Dan seperti biasa, respon orang tuanya cuma ngetawain doang. Mereka kira bocah ini cuma halu dan ya ngarang-ngarang aja. Terus bocah itu nimpalin lagi, can I kill him? Pastinya orang tuanya makin ngakak dong. Tapi di sini kalian bisa lihat, ya, ekspresi bocah itu tuh bener-bener serius banget. Dan seolah do itu bingung kenapa orang tuanya ini kok ngetawain doi. Sekali lagi, ya, menurut gua, apa yang diomongin anak ini tuh bener-bener kata-kata yang gak lazim buat diomongin seorang balita. Bayangin aja, ini bocah masih umur 2 tahun, udah ngomongin setan, ngomongin bunuh-bunuhan aneh banget, kan? Bila. So ada seorang ayah yang ngerasa banyak banget kejadian aneh yang terjadi di dalam rumahnya belakangan ini Barang-barang di rumahnya itu kayak sering gerak-gerak sendiri Terutama barang-barang yang ada di sekitar anak perempuannya Suatu hari pas lagi jalan di lorong rumahnya Doi itu nemuin ada bola mainan anaknya Padahal beberapa menit sebelumnya pas Doi lewat situ mainan itu nggak ada Dan anaknya itu lagi tidur siang guys So pastinya yang naruh bola itu di lorong rumahnya bukan anaknya jadi Doi bingung kok bisa bola ini tiba-tiba pindah tempat ada di lorong rumah. Doi inisiatif buat coba ngobrol sama sosok penunggu rumahnya. Ya barangkali aja direspon. Dan ternyata apa yang Doi takutin beneran kejadian. What's up everybody? George here by myself in the hallway. And the ball, not my ball, but the ball is moving by itself again. I gotta capture it for you guys. because nobody believes me. Go ahead and move, the, oh my gosh, that was weird. Go ahead and move the ball again. Come on, sweetheart, move the ball. What is that noise? Whoa, there it goes. Oh my God, dude, I've got goosebumps, man. Oh Lord, Jesus. God is here. Jesus loves you. And he loves me. He loves his family. Please be nice. Please be nice. Dude, okay. I'm so bad right now. You like the ball? What the? Oh, dude, it's pushing it down. Oh my god. What the hell, dude? I want to run so bad right now, but I can't. I gotta film this. It's okay, honey. Are you pushing it to me, dude? This is crazy, man. What? Okay, all right. Okay, stop. Oh my god, man, I cannot believe this. Dude, this is insane. Oh di tengah-tengah video, tiba-tiba bola itu bisa gerak sendiri, dan kalian bisa lihat ya, pergerakan bola itu tuh aneh banget. Jelas banget, pergerakan bola itu tuh bukan karena ditarik benang, ditiup angin, atau semacamnya, karena bolanya tuh kayak bisa muter-muter, bisa geser-geser tapi di tempat, dan pola gerakannya tuh aneh banget.